Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala mana bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini saya akan menonton sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian daripada channel Abang Andy TK. Allah, banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian Ternyata di Instagram ya Banyak banget ternyata Dan saya dari kemarin tuh nggak bisa buka Instagram guys Gara-gara passwordnya lupa gitu Akhirnya tadi udah saya proses untuk ganti password gitu kan Dan akhirnya bisa seperti itu Nah di sini ya kan ada vlog terbaru daripada abang Andy Udah 3 hari yang lalu ya ternyata saya nggak ngikutin ya kan istilahnya ya dari kemarin tuh saya sibuk banget guys karena ngurusin anak persiapan anak untuk daftar sekolah dan lain sebagainya. Nah, tahun depan baru bisa masuk sekolah seperti itu. Alhamdulillah akhirnya anak saya sekolah gitu kan. <laughs> Senang gitu guys. Oke. Okay. Nah, Superman Kampung ke Malaysia. Ketawa dia. Oke, okay. vlog 2 daripada Abang Andy. Jom kita tengok videonya guys. Let's go oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini wabarakatuh. adalah video kedua saya ya okay. dalam apa namanya rancangan vlog, cuy. Di sini saya sudah siap-siap untuk uh, berangkat ke Malaysia, cuy. Setelah bertemu okay. Ustad. Saya menginap di Jakarta itu tujuh hari, cuy. Oh, tujuh hari saya bersiap, siap cuy. Dan di sini saya sudah naik Grab, ya. Saya naik okay. uh, Grab langsung ke bandara, ya. ini perjalanan beberapa, okay. ya. Gambar yang saya ambil, oh, saat berarti perjalanan, ini masih di Jakarta, oke. Okay. Sebenarnya pesawat saya itu uh, terbangnya uh, keesokan harinya cuy ya pukul 9. Oh, lagi, Tapi dia. saya kesini itu dia saya ke bandara itu jam Oh, uh, langsung. Uh, se, apa namanya? tengah malam cuy. Di sini tuh saya berangkat ke bandara itu jam apa? jam 11. 11 oh. malam cuy. Sebenarnya saya berangkatnya esok. Rencananya di sini, saya ingin tidur di bandaranya langsung. Entah itu di posisi mana pun, saya kan oh, gitu, okay. takut ketinggalan pesawat. Cih, oke, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Di sini, saya muter mutar ya, beberapa tempat saya cari di mana saya bisa berbaring gitu. Cih, tapi nyatanya, aduh, gak ada saya nggak dapat tempat sama sekali, ya saya dapat kursi, saya coba untuk istirahat, Taring Oke oke oke. Tapi apa ya kayak nggak bisa tidur gitu cuy, mungkin karena kita akan ke Malaysia gitu bisa jadi gitu ya. Nah di sini karena saya nggak bisa tidur, saya buat hal yang mungkin menghibur diri gitu cuy ya. Jadi. <laughs> ini paling ngakak di sini ya okay. kenapa ada Sin seperti ini coba yang <laughs> <Okay>. <laughs> nah, ini belum mengobati saya langsung ke toilet ya. Dan satu malam itu saya nggak tidur. Oh my Kesokan god. harinya Fikri sudah ada di sini, cuy. ya Aduh, berarti gak Tidur berarti? Tidurnya pesawat nanti. Bagiara. Okay. Apa namanya uh, pemeriksaan dan segala galanya dan di sini sudah posisi menunggu pesawat. ya okay. Menunggu apa namanya masuk ke pesawat, cuy. Dan singkat cerita kita sudah masuk ke apa namanya terowongan okay. untuk terowongan. ke pesawatnya langsung, cuy. Kita menggunakan okay. pesawat AirAsia cuy. Nah, ini dia. Gua di sini merinding banget cuy ya. Padahal gua ngantuk gitu ya. Gua ngantuk tapi gua merinding juga masuk dalam sini itu ini pertama kalinya cuy. Nah, nih. Oke. Okay. Itu ada pramugari AirAsia cuy yang mem mem apaan, dominan menggunakan bahasa Melayu juga. Oh. Ya. Nah, ini. Oke, okay, okay. Akhirnya yuk, yuk, saya jumpa bisa asiknya, <laughs> jumpa PTC itu lagi cuy ya ais. Oke, okay, ini perjalanan kami cuy. Mungkin gak terlalu banyak di sini cuy. Okay. Saya mencoba untuk tidur tapi nggak bisa cuy. Oh my god, enggak bisa tidur lagi. 2 jam lagi. kemudian ya Akhirnya kita tidur. sudah tiba di Malaysia cuy. Belum gak tidur juga ya. Alhamdulillah oh. banget penerbangan kita itu berjalan dengan lancar Mal dan aduh. Puas banget gila. Ini udah di bandara KL ya Oke okay. Oke okay, nunggu koper guys Yang paling ditakutin nunggu koper ini Asli Takutnya nggak ada gitu kopernya Aduh Nah di sini kita sudah keluar Tidak dan bertemu banget, sama eh. si aduh Oh bang Re, pakai bang GoPro tiba ya? Di sini kali pertamanya saya bertemu dengan bang Reju ya? Oke. Okay. Bagus vlognya Andy ya guys ya. Di sini kita dijemput langsung oleh Bang Azrin, ya. Oh, Azrin. Di sini dia datang dengan Bang Ray. Rumah teras dua dan tiga tingkat. Jauh perjalanan ya. Ini kita uh, kemarin lihat di vlognya banget ya guys ya. Ketika jemput uh, Andy TK dan juga Fikri ya. Yang uh, Andy juga nyangkut seatbelt gitu. <laughs> Oke. Okay. Emang gedung-gedung di sini tuh nggak terlalu berdempetan, ya. ya. Tapi di sini desainnya itu cuy yang apa ya? Nggak jarang desainnya itu yang uh, sama gitu, hampir ah, sama jarang. Ah, okay, okay. Di sini tuh desainnya itu kayak unik-unik, pelik-pelik gitu ya. Aha. Dan enak untuk dipandang itu. Oke. Okay. Jadi istilahnya gedung-gedung sana itu nggak, kalau di Jakarta tuh depet-depet banyak-banyak guys ya memang hampir sama bangunannya seperti itu nah kurang lebih seperti ini di depan ini ya kan dan kalau di Malaysia kata Bang Andy itu agak jarang seperti itu tapi ya kan tapi unik-unik seperti itu jadi kan di bandar ya deket TNB juga kan nah di sini udah nah, kelihatan, banget ya. kelihatan banget ya kelihatan banget bangunan-bangunan yang eh, bukan. kita lihat dari jauh, dari jauh. tadi nah kalau bangunan-bangunan kaca seperti itu mungkin sudah biasa saya lihat di Jakarta Iya benar-benar yang jarang itu ya seperti ini dan memang gak aduh. ada di Jakarta Cigir <sutup> kita udah ada di sini aduh, aduh. <susur> oke okay kereta sewa oh, kereta mobil sewa ceritanya guys wah ini kenapa banyak-banyak hijau-hijau banyak guys merambat ke atas guys Sign. Oh ini yang shot buat ini guys Oke okay. buat film Oke, okay. <laughs> aduh, alright, alright. Ini berarti kameramen uh, Bang Rey ya. Jadi, hasil dari video fikri itu ada Bang Rey di sana. Oke, okay. saya gak ngerti. Behind the sign-nya, kayak behind Jangan the scene <laughs> <laughs> Oke, okay. wow. ada-ada aja. Fikri itu tadi adalah adegan <laughs> dimana uh, dia membuat uh, <laughs> apa namanya uh, ini, pintu, pintu Doraemon. Coba ya, disitulah. Selamat datang di bilik penyiaran. Oh, ini semua di sini karena kita ada di Oh my, oh my god. god, Sekolah Kebangsaan Bangsanululu. Kita ada di mana? Uh, sekolah yang ada di film Piramli cuy. Oh my god. Film Piramli apa masa-masa manis cuy di sini cuy. Oke. Okay. Waktu apa namanya ada adegan di mana Cegu main bola hari-hari Cegu main bola ini dia cuy. Oh my god. Cuman sayangnya nggak bisa naik di atas cuy. ya Oh Cuman gitu. Nggak bisa okay. naik di atas dan melihat langsung di mana uh, apa? Piramli mengajar gitu ya di adegan itu cuy. Oh Oke. Okay. Ternyata ternyata sekolahnya masih Saya ada sampai di sekarang ini ya. Gambar cuy ya. Karena di sini pintunya terbuka dan saya pun masuk okay. untuk mengambil oh, beberapa ini. gambar ini. suasananya. Oke. Okay. Wow. Kalau kita lihat guys. Nah kalau kita lihat untuk sekolahnya ini hampir sama dengan Indonesia ya. Dia menghadap ke sana gitu, menghadap ke papan <laughs> Ya iyalah masa menghadapnya ke belakang. Ya, benar-benar jadi. Ya, sama sih untuk penataan juga, untuk kursi dan mejanya. Sama ya, guys? Ya, oke, okay. oke. Okay. Bilik menyarat, oh, di atas itu biliknya. Oke, okay. mantap sih bisa kesini gitu mereka ya, tuh Rey. Okay, Oke okay. Daniap ini adalah foto saya di sana sih. Aduh ini adalah berharga banget buat saya sih. Benar-benar. Gila, gila, gila, gila. Akhirnya gue bisa datang juga di tempat gila ini sih, cuy. Asli. Wow keren. Gila sih. Nah, ini hal-hal yang menarik lagi, cuy. Ini dia. Okay, ya. oh, oh ini, guys? Satu. Oh, saya kayak gimana di sini, cuy? Okay. Kayak apa ya? Kayak saya provider. <laughs> Oke, okay, Omar Rojik. Ini kayaknya di film-film, film, apa film. Di sini, cuy. Saya bisa ini melihat hal-hal ya. yang di pada tahun itu gitu, cuy. Ya kayak kembali wow. ke tahun tahun itu gitu, cuy. Wah, wow, banyak banget ternyata, oh, guys, ya. Oke. Okay. Inikah uh, apa namanya guru-gurunya kah kayaknya atau gimana ya? Oke, selanjutnya kita akan uh, di sini sebenarnya sudah malam cuy ya. Malam. Kita ini nggak belum istirahat lagi di sini okay. sumpah. Oh, belum istirahat. Jadi Andy bisa Orang dikatakan 2 hari ya, 2 hari nggak tidur ya gitu, Asli. Tapi ya mau gimana lagi, ini adalah kesempatan. Okay. Jadi kita lanjut perjalanan cuy, ya. <laughs> okay. di sini ada adegan ngapain Vic? asli. Oh naik ini mereka kah? Oh. God. Oh naik guys. Oke. Okay. Saya merasakan kayak gini baru ketika ini guys ketika dari ketika ini, ke ini airport Singapura ee, kalau nggak salah. KLCC ya. Eh bukan kayaknya ya. Iya bener sama di Hong Kong kereta cepat gini ya. Enak asli enak cepat banget. Ini mereka kemana ya? Need work. Yep, kita di sini sudah tiba ya tiba di apa ini bisa dikategorikan Mall juga sih ya oh, mall. Mall, Oke okay. ya karena di dalamnya ini ah huh? cuy ya kopi kenangan ada di Malaysia guys Wow keren Rami juga ya ini favorit saya juga di Solo ya, banyak uh, Oke okay. apa enak kopi turis-turis gitu sih turis-turis wow. nah, di sini kebetulan juga karena sudah ingin mendekati ah uh, hari... ini kan tempat-tempat yang biasa apa, di shoot orang ya. gitu ya di Vawali, Oh di Pawali wow. Hmm. ini kayaknya bisa muter ya oke okay. wow oke kali ini kita sudah memasuki so. daerah dimana ada acara kayak show gitu ya untuk motor GP cuy oh my god wah cantik banget guys atasnya guys Wow Petronas. Oke. Okay. Alright. Putih ya warnanya keren. Yep, itulah uh, tadi baca, ya keren. Ya. tadi Semoga kalian bisa apa namanya mengapa Menikmatinya, Menikmatinya gitu cina ini pastilah keren Oh my God dari bawah langitnya hitam gitu guys ya Allah cantik Oke ini bang bang ini guys bagus banget itu Oke, LCC saat malam cantik asli cantik banget tuh atas tuh guys warnanya itu loh keren banget di nasi. momen ini tuh benar-benar gua aduh kayak terpesona banget gitu Cuy aduh keren Saloma ah, ini dia yang menarik cuy ya pintasan Saloma cuy ternyata di tempat ini adalah tempat di mana piramli dikubur cuy Aha. Bersama istrinya ya. Oh dia langsung ya, dia langsung ke Saloma ini ya. Okay. Wow, mantap. Asli Bang gua bisa melihatnya secara langsung gitu cuy. Di sini banyak banget pengunjung cuy. Ya gila banyak iya. banget pengunjung. Ramai gitu, berarti ya. Rame banget, Dari beberapa ju. negara ada di sini cuy. Wae, sempet lagunya nih guys. Wae, itu apa, guys? Warna-warni di situ. Apa mungkin? Oh, ini dia deretannya, guys. Deretannya. Oke. Okay. Kuburan-kuburannya di sini ya guys ya Wow Keren banget Padahal saya udah Nonton banyak kali ya React banyak kali istilahnya jembatan Saloma Ini waktu awal jadi Terus aktu istilahnya Bang Obi putra dan lain sebagainya Banyak ya waktu itu Dan tetap aja memukau gitu Meskipun abang ini Wow cantik banget guys Asli Mundur dikit Begh menara kembarnya kelihatan ya kan asli cantik banget malam harinya guys. Wow karena setiap video itu mempunyai arti dan makna masing-masing dan pesan samp apa namanya pesan yang disampaikan seperti ya, itu. ini wow. adalah beberapa Keren gambar banget, atau foto yang saya ambil dan saya edit, -edit sedikit cuy ya. <laughs> keren asli keren banget. Oke okay, setidaknya adalah ya gitu sih. Oke. Okay. Oke okay, dan itu aja. Semoga itu It's bisa vlog, memperlihatkan okay. bagaimana perjalanan saya sih. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi guys vlog daripada Bang Andy memang super enak banget dilihat dan juga pesan yang disampaikan masuk juga gitu guys ya. Dan kita istilahnya nontonnya itu sampai selesai pun ya. Kan? Dan nggak bosen gitu, apalagi yang terakhir ya kan ada foto-fotonya Bang Andy dan juga sudah diedit dan paling keren sih istilahnya dia foto di depan Petronasnya, di depan Menara Kembarnya itu guys ya, wow keren banget, asli keren banget dan meskipun saya nonton berkali-kali gitu kan tetap gitu guys nggak bosan-bosan, tetap istilahnya ada pesan yang kayak wow ini kok lebih bagus gitu, keren banget asli keren banget. Terima kasih guys sudah nonton video ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Di channel saya ini Di instagram maupun di kolom komentar Dan semoga teman-teman semua sukses selalu Begitu juga dengan teman-teman saya Sahabat-sahabat saya yang ada di Malaysia Sekarang ya maupun yang tinggal ataupun asli sana dan lain sebagainya, dan saya doakan semuanya yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Kita doakan semoga sehat selalu, sukses terus ya, yang support saya. Terima kasih banyak dan banyak juga, kawan-kawan saya, ya kawan-kawan dari grup Malaysia Indonesia dan juga ASEAN Country seperti itu. Itu memang sangat-sangat gimana ya, guys? Ya, kita punya teman, beda negara itu aja udah kayak bangga banget, kayak seneng banget seperti itu ya. Di situ pasti ada suatu hal yang pengalaman yang mungkin kita tidak bisa. Lupakan seperti itu, ataupun saya aja, istilahnya punya teman ya kan? Di luar pulau aja, kayak abang Andy ya kan? Terus istilahnya, Fikri, Cak Lonjong, terus Bang Rey, Adam, Elsa, dan lain sebagainya. Itu itu kayak wow, seneng banget gitu punya temen kayak mereka seperti itu, guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.